warahmatullahi wabarakatuh dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan oke sebelum pemberangkatan kita akan coba, Melihat dulu kondisi hewannya ya ini lepasan hewan kita pertama oke sebelum pemberangkatan lagi kita harus berdoa berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya berdoa dimulai Oke, jadi perjalanan kita dimulai ya. Uh, perkenalkan ini siapa ya? Manusia, Manusia bertopeng ya? Manusia bertopeng. Gas gas gas ya. Kun, kun. Oh ikan udah mantap ya? Mantap, mantap, mantap. Ini kira-kira ada berapa ekor tuh, di dalam tuh? Ada empat, empat. melebihi satu juta subscribe ataupun satu juta subscribe, kita akan 34 provinsi menuju. Oke, okay? oke, mantap, mantap. Oke, oke. Berangkat, berangkat, berangkat. Gue suka yang kayak gini nih. Semangat. Oh masih kejaga ya alamnya, Alhamdulillah tuh kesadaran orang-orang juga pada ada ya nggak nggak ada sampah tuh bisa dilihat. Nah, kita nikmatin aja perjalanan. Buntun Pak, Pak Buntun. Ini tuh kalau nggak salah ini belakang di kaki gunung gede Pangrango ya Cuman nggak begitu kelihatan sih ketutup awan Tapi Alhamdulillah cuaca hari ini cerah Ya berarti kita punya niat baik ya direstui sama Allah SWT ya Sama semesta juga udah direstui Ya intinya segala sesuatu niat baik menghasilkan yang baik juga ya amin jalannya udah rapet banget sama ini ya sama rumput-rumput. Ini kalau orang Sunda bilang apa tuh bahasanya Kang Topeng uh, Lamjana ya? Ya Lamjana. <laughs> kalau orang Sunda bilang ini Lamjana pakan, nih namanya. Pakan sapi, pakan sapi ini tuh ya. Sapi kambing gitu ya. <laughs> mantap mantap loh. tadi mantep lobor enggak gua ngelihat sampah satupun pun ini Aduh masyarakatnya kesadarannya bagus nih dari tadi jalan bersih aja sama pohon-pohon daun enggak enggak ada sampah loh. mantep loh mantep keren keren patut ditiru ya ini nah guys kita istirahat dulu ya bentar di sini soalnya perjalanan <laughs> cuma yang cukup jauh juga ya. Dari tadi kan kita ngedengar ariran sungai cuman kayak nah suaranya doang dekat tapi kita harus jalan lagi ke sana ya. Berapa kilometer lagi lah uh, ke sana. Pokoknya nikmatin aja nikmatin ya. Nikmatin aja dulu gaskeun pokoknya mah gaskeun. Oke, okay. mantap sip. aduh tadi, tadi Kang topeng mau jatuh tuh aduh gak, gak kerekam lagi mantap mantap mantap lah. untungnya ikannya gak tumpang emang jalannya itu kita harus perhatiin jalan ke bawah tuh udah mulai rapat sama tumbuhan ya guys jalannya udah memasuki semak-semak udah mulai rapat sama badan kita tuh Waduh guys to jatuh kan nih <laughs> <Aduh>. jatuh <laughs> Kang topeng yang tadinya fokus jadi salah fokus lihat gua jatuh Aduh ini pakai sepatu juga nggak menjamin ya guys soalnya kalau misalnya emang tanah licin kayak gini tapi seenggaknya safety itu harus ya itu airnya mulai kelihatan Kum akhirnya mulai kelihatan di situ ya. Oke. Okay. Uh, Keringat sudah lumayan. Ya, kelihatan ada, enggak tuh? <laughs> ada berapa ya? Ada se sejaman ya kita persiapannya prepare ya. Persiapan hampir ya perjalanan setengah, setengah jam kali ya. setengah jam lebih lah. Setengah jam lebih ya estimasi waktunya ya. Kalau dari daerah Lengking ya itu ya. Yeah. Oh, kalau jarak tempuh dari Cicurug sih biasanya sejam lebih. Hah, mantap guys, mantap. Ah. <laughs> Waduh, dia biasanya ini semangat. Biasanya di dikit gini dia ngajak lanjut lagi. Dia dia masih capek kayaknya. Dia. Tapi enak tuh masih banyak pohon-pohonan lah gitu. <laughs> Kalau hidup ke alam tuh apa? Hidup di alam tuh apa? Apa tuh? Biaya sedikit ya, <laughs> tapi kekuasaan Tuhan yang maha esa itu bikin kita kagum. Oh iya pastinya. Oke. Uh, sahabat benda Waluya Oke. Okay. <laughs> ya jadi kan uh, kita juga nyesuaiin sama kebutuhan di itu ya di perbedaan hidup di perkotaan sama di pedesaan gitu kali ya tergantung kebutuhan pribadi kita masing-masing kayaknya. Oke mantap pokoknya huh. alam itu memang indah. Ya. Tinggal kita yang harus menjaganya ya Kang ya. Oke benar. Aduh Kang Topeng mantap nih dari tadi aduh. Oke, lanjut. Ya, malam lanjut Kang Gak Topeng. Ah, oh, Kang Topeng. Gua suka gaya Kang Topeng nih. Benar-benar enggak, enggak ada capeknya dia. Waduh. Jalan mana ye? Ada dua. Dan nah, biasa-biasa nih jalan dia ya. tuh. Keren, dulu, dulu, mantap. Oh kalau kalian gak ngerti, itu artinya kepleset lah intinya. Itu pokoknya jalannya juga udah segini ya. Waduh, Oke, tapi ya namanya di pedesaan di alam ya. Wajar kan, namanya juga siklus alam ya. Kan, ya, pasti juga siklus alam, pasti banyak perubahannya Iya, Dia membentuk sendiri sesuai kulturnya itu nya Bu. Puntennya, bu. Puntennya, ya, ikan, ikan ini ikan Oh Ya Bu. Mun Oke okay guys, bentar lagi kayaknya kita udah deket tuh, udah kelihatan aliran-aliran air tuh. Tapi bukan aliran kini ya, bikin ini buat hewan yang lain aja, ntar rukin yeah. ya. K Tapi yang lebih maknyus sebelah sana. Gak, gas bukan okay. namanya? Mungkin kayak kada gitu ya. Yeah. Kayak hewan-hewan biawak gitu ya, di sini ya cocok ya. Di depasinnya buaya gitu. <laughs> yang giner aja gua bawa buaya gimana? <laughs> tapi kalau ada bawa pasun, kalau jangan. ada angkut <laughs> mantep Kang Topeng, tuh oh, guys aliran airnya masih bersih tuh ya kelihatan lah Alhamdulillah tuh ini angin kalau misalnya ada di sini langsung kalian guys aduh sejuk banget lah asli beneran Mantap, doi ngerti belah mana Ayo terus kenal ke di itu, jika anak kurang kudu pertengahan kudu cair itu. Oh iya, jalan aja lah, mau nana Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Assalamualaikum, permisi ya. Kita mau silaturahmi. Aduh, mantap guys tuh sampai basah-basahan. asli ya, emang sih cocok deh habitat ikan tuh. Airnya masih bersih tuh. Ya insya Allah lah ikan dilepasin di daerah sini emang sehat dia bisa berkembang biak lagi. Pak di sini aja apa gimana? Tak nah, kayaknya di sana aja lah di Sana aja. Iya soalnya kita pengen menikmati lihat. Nikmati alam. Iya menikmati alamnya. pasti banyak keindahan lain lagi kan. Oke guys. Kemana-mana pokoknya ingat ya safety tuh kayak gini. Sepatu intinya kalau ke alam tuh. Jangan lupa berdoa Perut isi dulu sebelum berangkat Ya apalagi kalau main ke alam-alam gini ya Ya kalau badan sehat itu harus jelas Jangan lupa pakai Terus protokol kesehatan ya Masker itu wajib walaupun Sekarang ya di daerah kalian Udah banyak PSBB dimanapun harus pakai masker Kesehatan nomor satu. Ya, kalau kita sehat kita bisa ngelakuin apa aja ya. Tapi yang penting bermanfaat ya buat diri sendiri sama buat sekitar. Lah. Nah guys, jadi intinya kita mau aklimasi dulu ya penyesuaian suhu ikan sama air di sekitar ya, Kang. Iya, biar apa? Intinya biar nggak stres ya ikan biar baru diulkasin. Biar nggak stres, Oke. Okay. Adaptasinya jadi gampang ya. Oh mantap banget, Kang Topeng. Nih, aduh, bener. Oh Kang Topeng, semangat Kang Topeng. Aklimasi dulu aja. Kang Topeng itu ikan tuh ada apa aja tuh? Lele kan? Ikan lele, ikan nila, nilanya ada yang nila biasa, nila lohan. Oh nila lohan yang predator itu ya? ya nila Waduh nila predator. Mantep tuh. Bor kalau di tiara di akuarium juga udah cakep bor itu. tuh bener. Ikan-ikan ya, ya cocok kayak dipake aquascape kayak gitulah. Ini dilepasin ke alam. Waduh luar biasa banget Kang Topeng. <laughs> Keren nih patut ditiru nih bener nih nanti kali-kali gue lupa sih jupang ngaputar gue di sini ya <tuk> guys seger guys aduh kalau ngerasain langsung nih sejuk banget guys aduh kalian taruh dulu di sini ya ya aklimasi dulu ya, aja masih dulu. sekitar ya beberapa menit atau ya ya apa menyatu dengan alam ininya ya mantap dia udah baik loh guys kambok peng ini gimana kurang perhatian kurang baiknya nih udah dilepasin ke habitat aslinya disesuaikan lagi suhunya ini aduh benar-benar sayang binatang nih mantap ke cintai alam biar alam mencintai kita iya ya ya benar-benar banget tuh. kalau kita udah peduli sama lingkungan sama makhluk hidup Apalagi ke diri sendiri juga pasti kita merawat ya Ya, kenama lelelela ya, ah. nah, Oke, ngasoh ya. lelelela ah, Eh, tapisan Kang aduh. Ini nama ngopi kenera ya aduh, Ya, mas tiba ya <laughs> <laughs> Ya, biasa guys Jadi emang berlawanan arus ya, kita aklimasinya ya Jadi agak-agak ke bawah gini harus dijagain ya. Pokoknya mas, subhanallah <laughs> aduh. aduh, kan topeng ini bener-bener Nggak -bener mau di ekos ya, bener, aduh Sampai cuci muka aja dia enggak ngelepas topeng ya. Mantap, pokoknya mah seger. <laughs> Kayaknya beleknya juga keluar dari topeng <laughs> <laughs> <laughs> mantap, bener -bener, ya Pak. Mantap ya, bener-bener ya. Uh, jadi guys, sekarang waktunya kita pelepasan ya. ya mantap. Uh, pokoknya mah kita tahu udah lumayan lama ya. Ini udah cukup 10 menit. ya jadi, Sekarang kita... Apa? Menuju ke pelepasan hewan kita, ya. oke? Okay. Sebelum kita melepaskan hewan, dimanapun kalian berada, kita harus tetap berdoa. berdoa. Biar hewan-hewan kita ini selamat ya, dari ya. dari apa? Dari, dari pemburu-pemburu, oke? Okay. Ya. Intinya dari alam juga ya, dari bisa juga. bertahan hidup. Ya, biar Tuhan yang Maha Esa menjaga kita, oke? Okay. Dari marah bahaya apapun ya. Amin. Ketolakan apapun, oke? Okay. Semoga kita dalam lindungan semuanya oke okay. penonton gundalwaria tetap semangat oke okay. mantap gaskin pokoknya namanya ayo nak wah mantap mantap okay. mantap dono lala tas maju titik yeah. si kecubur yang penting ikan bisa sehat ya kang ya yeah. di alam bebas ini ya pokoknya ayo, buat lihat liatin aja kang ikannya gitu iya yeah. buat sobat mereka buat sobat Gundalu waria ya pokoknya terima kasih atas dukungan kalian selama ini ya Berkat kalian kita juga semangat terus bikin video. kang mungkin hewannya lewat sini ya. Ya emang sih ini alirannya udah tenang tuh. Udah udah, udah bagus sudah ya, sesuai ya. habitatnya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing aja ya. ya. Satu Oke. dua tiga Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Subhanallah. Iya, karena namanya. guys, bisa lihat ekspresi ikan-ikannya tuh. Kayaknya mudah-mudahan dia senang ya tuh. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Ini nih ikan hias nih, aduh. Mantap nih. Wah, wow, kayaknya. Ya, semoga kalian semua tetap sehat ya. Ikan-ikan. Sampai jumpa lagi. Semoga tetap hidup ya. Tetap sehat. dan terus berkembang Semangat. biak untuk keancaran flora dan fauna di alam kita kita sedih ya eh, sedih ya sedih disebut sedih ya pasti sedih, cuman gimana lagi kita ya kalau oh, ya, rasa cinta rasa sayang kita gitu ya. ya dengan melepaskan seperti ini ya Kang ya deh pokok nama ya nama nggak jayola kayaknya Kang Topeng udah nggak sabar tuh pengen berenang tuh aduh aduh mantap tuh Kang Topeng benar aduh aduh guys Kang Topeng benar nih aduh dia saking puasnya guys aduh Waduh Kang Topeng tuh benar aduh eh, emang orang-orang tuh beda-beda ya nunjukin rasa senangnya loh <laughs> kalau udah-udah dikasih air gini gimana Kang Topeng sekarang oh subhanallah Allah, pokoknya mah seger dingin Maju. gak? Dingin gak? dingin ya mas, bisa diminum ya? Akhirnya ya, ini ini enggak bakal kita enggak bakal masuk angin ya. Matahari juga cerah ya, alhamdulillah tuh. Oh, alhamdulillah, bor cuaca mendukung. Kalau niat baik, cuaca pun baik. Tuh bor, aduh, mantap, mantap mantap ya. Kayaknya mereka udah pada uh, menyesuaikan dengan habitat aslinya ya. Nah. aduh. Selamat melanjutkan kehidupan para ikan-ikan ya. Aduh. Alhamdulillah ya. Wow. Ini kan ini sebagai bentuk rasa syukur apa? Gimana tuh main-main kayak gitu tuh? tuh rasa syukur. Oh, alam ya. <laughs> Menghidupi alam yang segar ini. Iya, iya, iya. Tugas iya. Pokoknya iya. iya. mantap. Oke, oke, oke, oke, Gua juga pengen mandi nih, sebentar. Aduh. Ayo, kewan. Ah, enggak. Ya, udah udah mandilah. <laughs> udah mandi saya, <deh>, aduh, Bang. <laughs> Oke teman-teman dimanapun kalian berada Pelepasan hewan sudah mantap Sudah terlaksanakan dengan rapi ya Ini juga berkat doa kalian Cuaca mendukung ya Alhamdulillah semesta juga mendukung ya Dengan kebaikan kita Semoga buat kedepannya Lebih bagus lagi Dan saya punya cita-cita apa Buat 34 provinsi kita akan pelepasan flora dan fauna. Oke, okay? tunggu di 34 provinsi kalian tapi harus subscribe dulu, oke. Okay? 1 juta subscribe. Oke. Okay? Kita akan pelepasan ke provinsi kalian. Maknyus. Gaskeun, coy. Mantap.